di sini Pak Babin sudah berada di Masjid sohibul Iskoma. Jadi masjid ini tuh masjid mungkin Pak Babin uh, sedikit mengeksplor ini adalah masjid terindah yang berada di uh, di kediri ya. Ini sangat luar biasa sekali gitu ya. Ini bulat ya bentuknya bulat dan di sini juga sangat indah ya. Ini berada di rest area yang berada di Kediri ya atau pedal yang di sana arsitekturnya menyerupai stadion ya Stadion Jerman ya mungkin ya mungkin Nah kalau di sini ada lapad Allah nya ya sangat luar biasa sekali di, di sini kita explore ya di sini luar biasa sekali gitu ya. Ada apa aja di masjid Sohibul Istiqomah yang berada di kediri. Nah, di sini. Di sini ada bunga-bunganya yang indah ya. Oke, ini jalannya ya jalan menuju masjidnya. Ini berbelok-belok ya, menandakan perjuangan mungkin perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat luar biasa sekali. Ya. Sampai menuju atas kita belok-belok nah, gitu ya. Padahal mah tinggal dibikin jalan aja ke sini nih. Nih dari sini ke sini. Emang sengaja mungkin lebih percaya atau malah perindah. Nah kalau di sini ada yang namanya tempat wudhu wanita nah jadi di sini tempat uduanita nah nah ini tempat uduanita ya luar biasa sekali ya arsitekturnya bisa melengkung seperti ini gitu ya tempat uduanita ini sangat luar biasa sekali nah, kita masuk di bagian dekorasi ini interiornya luar biasa sekali ya tuh dalam pada berhubung ya. kita tinggalkan saja ya karena kan kita tidak boleh yang namanya itu melihat wanita kita di sini fokus kepada pria saja nah ini ya kita keliling-keliling di masjid sohibul istiqomah Nah sudah sekali ya nah ini kiblat berada di sebelah sini ya Nah, ini ada delapan Allah-nya, kita lewat mana ya? Kita lewat sini aja ya. Kita lihat arsitektur apa saja yang ada di sini. terlihat di sini ya bolong sini ya nah, ini laporan oblongnya saya berada di atas sini tidak tidak boleh ya di sini batas suci ya. oke kita bisa lihat arsitekturnya ini sangat luar biasa sekali gitu ya oh baru pertama kali melihat masjid sebuah agus ini gitu ya dengan arsitektur bulat ya melingkar. di sini juga banyak yang namanya itu ada lepis, outlet store, seljon, ya, kuma, outlet kuma. nah di sini berada di rest area kediri ini. kita lihat-lihat di sini, ya, arsitekturnya bagaimana? sini juga ada yang namanya kamar mandi kita boleh cuci nah, kita cuci tangan juga ya di sini atau kita boleh cuci wajah kita ya supaya bagus misalnya gitu nah, ini kita cuci wajah di sini ada tempat ya. di sini ada kali ya, nah, luar biasa sekali ya di sini, sekitarnya, Wih, eh, Om. memang nanya. Iya. Ini masjid, kenapa dinamakan masjid Sohibul Istiqomah ini? Tahu nggak sejarahnya? Kalau itu saya kurang tahu, Pak. Uh -uh. Mungkin tanyaannya sama ini apa sama. Kepala, sejarahnya. Oh. Ya. Cuma bagus sama ya. Dibuatnya tahun berapa ini? Baru jadi, Pak baru jadi. Ya, belum hmm. lama ini. Ya. ini berada di daerah mana sih? Geringsing, kecamatan Geringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Batang. Iya, Batang, alas Rupen. Oh, Batang, bukan Kediri ya? bukan. Oh, ke Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kalau Kediri? Kendiri sana, Jawa Timur. Jawa Timur. Oh, berarti ini, ini Jawa, Tengah. Jawa Tengah ya, ya Batang ya. Batang. ya Batang. Udah lama kerja di sini? Udah, lumayan. dua tahunan. dua tahunan. tapi Masjidnya baru jadi sekarang berarti ya? Iya, satu tahunan. Bagus ya, di sini ya. Kena... Oh, ini ya, luar biasa sekali ya. Sudah dua tahun. Di sini berada di Batang. Batang. Tektornya nah, luar biasa sekali ya. Nah, inilah dia ya. Inilah yang namanya itu uh, Masjid Sohibul Tohibul uh, Istiqomah ya, yang berada di Kabupaten Batang ya. Jawa Tengah. Ini sangat luar biasa sekali arsitekturnya. Dan juga di sini sangat sejuk sekali. Bapak-bapak sudah salat di sini dikarenakan kita menepi sejenak. Uh, waktunya maghrib gitu ya ini maka dari itu ini sangat luar biasa banget gitu ya pak babin bisa sholat di masjid sebagus ini gitu ya di kabupaten batang jawa tengah maka gitu ya. dari itu masjid ini harus dilestarikan menurut dari kesaksian uh, orang yang bekerja di sana itu, jadi mesin tersebut itu baru saja dibangun ya. Eh. Nah, luar biasa sekali ya. Nah, maka dari itu ya, Pak Babin akan melanjutkan perjalanan Pak Babin selanjutnya. Nah, ini masjidnya ya, luar biasa sekali ya. Dan ini Pak Babin sengaja mengeksplor seperti ini supaya kalian tahu gitu ya. Kalian tahu bahwa di sini tuh memang sangat bagus ya masjidnya sangat luar biasa dan juga ini menginspirasi kalian semua ya para subscriber saya semoga kalian semua itu sholat uh, dan lebih menghargai dan lebih memakmurkan masjid yang ada di uh, tempat kalian berada nah mungkin uh, itu ya perjalanan kita uh, Menuju masjid tersebut nah, Kita akan lanjutkan perjalanan lagi Tapi sebelum kalian lanjutkan Jangan lupa untuk like, subscribe, komen comment channel Pak Dan akhir kata Pak Bobin TV mengucapkan topik, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa tonton video live di video Pak Bobin selanjutnya Dadah